kembali bersama kami servis sekarang bisa agak membongkar atau melepas untuk gearbox nya seperti ini terjadi bocor pada bagian box di bagian atas sedikit di bawah tabung. seperti bisa terlihat seperti ini air menetes terhasilkan rekan-rekan ada air menetes seperti ini bisa dilihat untuk rekan-rekan nanti kita akan mencoba untuk membongkar atau melepas gearbox nya ya untuk rekan-rekan bisa melihat caranya membongkar atau melepas gearbox nanti bisa di ganti dengan yang baru atau bisa juga untuk kita perbaiki Oke kita memberikan trik caranya melepas untuk gearbox scene cuci satu tabung bermerk aqua atau merk sanyo bisa biasanya sama dia satu jenis atau merk sap merk sap, merk aqua, atau merk sanyo dia jenisnya hampir sama bisa diperhatikan untuk air menetes seperti ini bisa dilihat untuk bagian poli sudah basah ketikretan air dari atas terjadi bocor pada bagiannya kemungkinan dari sealnya yang terjadi rusak atau tidak haus untuk sealnya oke okay nanti kita lihat untuk videonya untuk rekan-rekan seperti ini kita berikan air penuh biar terjadi bocor pada bagian bawah untuk kabel-kabelnya dan kita lepas untuk bagian sistem atau selang-selang dan nanti kita akan mengangkat untuk tabung seperti ini kita lepas dulu semua sistem karena kalau masih belum dilepas maka dia tabung tidak akan bisa kita lepas. oke seperti ini kita bisa mengangkat untuk tabungnya dan nanti kita bongkar untuk gearboxnya melepas gearbox seperti ini kita buka untuk tak baut-bautnya semua ini Bisa sudah terlepas pada bagian gearbox untuk rekan-rekan bisa mengganti gearboxnya dengan gearbox yang baru atau diperbaiki Oke sangat mudah sekali untuk rekan-rekan Oh rekan-rekan ya, yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain Oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng video kami